acting, intermediate ya, long acting banget, ultra long acting gitu. Jadi sangat sangat panjang. Yang biasa kita gunakan itu ada, ada juga yang premis. Jadi premis itu campuran antara yang pendek dengan yang intermediate. Biasanya kalau kita di sini kan kita menggunakannya dua kombinasi. Ada yang cepat atau pendek dengan yang uh, panjang gitu, atau intermediate gitu biasanya nyuntiknya bisa sampai empat kali 3 sampai empat kali. Nah, e, di sini ada formulasi baru dari Novo yang disebut dengan Edelgard. Nah, ini dia hanya butuh satu kali penyuntikan saja. Di dalamnya e, dia benar-benar ultralong, artinya dia bekerja lebih dari empat puluh jam, gitu ya. Nah, ini sekaligus ya sudah masuk ke dalam e-katalog ya, Mas ya. Oke, okay. okay. nah, ini tata-tata diabetes tipe 2 yang membutuhkan insulin adalah kendali glicanik, kompleksitas pengobatan dan juga hipo -hiponik. Ya hati hatilah pada pasien apa namanya penggunaan insulin juga resiko hipo juga tinggi. Nah, di sini atau yang disebut dengan Aiden Aspart, itu adalah Insulin Red Hooded ya Jadi Insulin Red Hooded ini, idealnya adalah Insulin Basar pertama yang dapat dikombinasi bersama Insulin yang Prandial Ya, jadi 20% Sehingga Insulin Aspart, itu adalah Insulin Analog Prandial yang memiliki pengalaman dari Saturine D Jadi, sini dia 30% nya Jadi, kombinasinya dari 70%-30% Nah, e, perbedaannya apa nih, Premix? Jadi, kalau Premix itu kan e, mungkin pernah ada yang dengar Mix gitu ya, informasi itu biasanya hanya disuntikan dua sampai tiga kali jadi kalau yang yang konvensional, biasanya suntik empat kali bisa dihampetkan lagi, dengan premi bisa dua tiga kali dan dengan, eh, dengan aspart kita hanya cukup satu kali nah ternyata untuk yang formulasinya bahwa terdiri dari dua jarum aktif ya dengan di eh, dalam hal ini adalah insulin de dan insulin aspart yang benar-benar menerupkan gambaran insulin fisiologi dan mengurangi resiko ini karena variabilitas yang lebih baik dibandingkan insulin yang premi dan juga menyederhanakan apa? Regimen insulin dengan mengurangi jumlah suntikan ya terutama untuk pasien-pasien geriatri atau yang tidak ada pengandu atau tidak ada yang mengawasi obat maka obat ini apa? Insulin jenis ini um, sangat membantu Ya, hanya cukup satu kali suntikan. Nah, bagaimana kalau yang sebelumnya sudah menggunakan insulin basal? Tidak ada penyesuaian dosis Jadi, uh, bisa langsung menggunakan dengan dosis yang sama Ketika kita beralih ke adekaspar Atau misalkan sudah menggunakan panik sebelumnya Ya tetap sama, satu banding satu Atau menggunakan sebelumnya basal bolus Yang saya bilang tadi, yang empat kali suntik Tiga kali harian radial, satu kali malam tidak ada penyesuaian dosis Jadi eh, cukup aman eh, Sangat aman Dan artinya untuk penyesuaian dosis Tidak ada Dan disini sangat mudah digunakan Hanya satu kali penyelidikan saja ya, okay. nah, nah, Ini ternyata pentingnya untuk uh, Kita mem, uh, Compliance patient Ternyata compliance patient Ini menjadi PR besar buat kita ya, Sebagai tenaga medis dimana ternyata um, sangat istilahnya bisa dibilang kenapa keberhasilan kontrol diabetes itu tidak berhasil ya faktor yang paling penting ternyata adalah compliance atau kepatuhan dari pasien dalam menentikan insulin ya ternyata pasien yang tidak patuh itu memiliki resiko kematian 30% lebih tinggi dan juga memiliki uh, apa namanya Resiko kematiannya juga yang tidak patuh, 9% lebih tinggi eh, Dia tidak patuh memperlisahkan kesehatannya sesuai anjuran dokter. baik Nah, sama Nah, kita aja ya bahwa eh, Kapan kita harus segera rujuk ke FTP yang lebih lanjut Jadi, yang eh, pas kesetika lanjut yaitu dengan konflikasi dengan kontrol gula yang buruk di atas 7% dan juga dengan HbA1c lebih dari 9% atau juga pasien dengan DM infeksi benar ya selain itu dosis insulin perubahan atau kegantian itu juga bisa uh, biasanya dilakukan oleh uh, spesialis atau bursus spesialis dan juga bisa dilakukan oleh teman-teman di FKB21 ya, uh, terkait sudah maksimal 20 menit gitu. Dan juga dapat diambil atau diperoleh, mungkin ini diapotik ataupun farmasi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ya, sekian mungkin itu saja. Nanti mungkin kita lebih banyak cari, ya, tentang kasus-kasus kemarin -kasus di lapangan uh, dalam menghadapi kasus-kasus uh, DM -kasus nya. Begitu. Terima kasih. Saya kembali waktunya ke dokter saya. Salam warahmatullahi wabarakatuh